ibak ma ka ya. ibak ma kan orang u orang u Awas terjukna awas. Juga, juga. Juga, kesatu Kesatu, Ke satu juga. <laughs> guga, guga. <laughs> Tadi kita gitu, tiasa Tadi kita gitu, tiasa Ayo diajar Diajar Capeknya Capeknya